kayaknya isin sama aku aduh aduh hari gini kok isin hehehe <tik> <tik> dulu Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa lagi dengan mengkrim aja, kali ini kita mau beti jagung guys yang kemarin belum wayai sekarang sudah wayai <SILENGALAN> semoga anda sehat saya juga sehat karena kesehatan nomor satu karena kesehatan mahal harganya kesehatan tidak bisa dibeli <SILENGALAN> mahal Hmm, ini jagung, guys. Hmm. Tadi sudah so, saya mulai. Karena cuacanya tadi cuk, so, sangat buruk. Jadi nggak bawa hp-nya baterainya habis. Tidak oh. sempat ngerekam. Kemarin ya, juga panen di sana, di tempatnya kang saya. Tapi tidak sempat ngerekam, cuaca, karena cuacanya panas tidak oh. karena sekarang cuaca naeng leka mendung-mendung gimana? Terus sambil tut kahanan yang tegalan yang ini guys Tanjung Mas tinggal janji langsung aja ini saya sudah siapkan tali bekas tadi esok untuk bongkok ntar langsung aja selak kesuren let's go diawali dengan baca bismillah bismillahirrahmanirrahim semoga berkah yang memiliki set karame lalu dikelompokkan customer ket bos gatel ke desa saya umbah coba <Tikos> White diawali bismillah kalau nggak nanti yang mendapat keselamatan dan ke keberkahan. Selamat Udah dan ke. Juga telges, tapi saya betahkan demi Ngerumati sapi nih, wong. Geser sithik. Wih, lucu, guys. sapi ini kayak guys. Huh? Lanjut bosku geser sini semangat uang penting ngaret nyaret sing penting kurang ngerusoi grosai bu <tell> tanggane lanjut semoga bermanfaat bisaku ya begini so, mampuku guys tenang ya boleh di like komen dan sekretat, si pak. Kalau nggak mau, kalau nggak mau, mau ya nggak maksa ya. Karena dipeco itu ya lorong, jumlah lorati. Oh. Kita majukan sidet, buat. ya maklum nge ya begini apa-apa sendiri namanya vlog ya sendiri vlog ala semamukul Nah, nah larang sih bos untuk kayak mereka Bali Mustafongo kok mau karo karo karo karo dulur dulurku tau yang no ben gak bisa serang tikus ben padang ini ini isin sang aku hmm. aduh-aduh <laughs> <laughs> <laughs> hari gini kok isin <hung> nah, coba kan dulu ah, ha Auto untuk kok hmm. sih wow. nikmati, nikmati bisa di serang tikus bosku. Ngorong-orong-orong ngumpung. ini. ini. Ini ini. bali, jagungnya Isto, jagungnya? rumput nah rumput yang pergi neng hitam sekdam lokasi ini ya mungkin cukup semuanya video ini semoga bermanfaat kalau bermanfaat. jadi jelok huh? <laughs> gak seneng di like. komen share skrikat nah. kalau mau kalau nggak mau ya nggak maksa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you ayo bali wisurung selak wengi kek aku si jenis Bali yuk